Ya Allah Wahai Tuhanku Kasih sayangmu selalu Berada dalam kemiskinan Dan juga dalam penderitaan Ya Allah Selalu Berada dalam kemewahan Dan juga dalam kesenangan Oh Tuhan Rintihan seorang Oh Hidayahmu dapat dirasai Ketika hati rindu kebaikan Kebencianmu dapat dirasai Ketika hati cinta kejahatan Ya Allah, wahai Tuhanku Biasanya kesederhanaan itu Dapat menyelamatkan aku Dari fitnah dunia yang palsu Seorang insan Oh Tuhan Ya Allah, Wahai Tuhanku Mengingatkan kepada kudratmu Dan pertolonganmu selalu Menitiskan air mataku Mengingatkan penerimaanmu Tanda selamat dari bahaya Tanda rahmatmu untukku Oh Tuhan Yang berdosa padamu Tuhan Yang berdosa padamu Tuhan Ya Allah, wahai Tuhanku